Alhamdulillah, ala al-muslimin wa rifnithin ilaha la wa wa anna muhammadan wa Allahumma salli wa sallim Allah, Tuhan, dan rahmat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika bumi ini hanya dihuni oleh Adam dan Hawa. Maka syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah syariat yang sesuai dan kemampuan mereka. Begitu Adam dan Hawa mulai beranak pinak dan membentuk keluarga syariat yang diberlakukan kepada pada mereka disesuaikan dengan kebutuhan kebenta. Begitu keluarga itu berusaha melebar dan bertumbuh menjadi kabilah, maka syariat yang diturunkan kepada kabilah-kabilah itu disesuaikan dengan kebutuhan kabilah, -kabilah, kabilah. Ketika kabilah-kabilah itu -kabilah berkembang lebih besar lagi menjadi suku Tuhan, manusia dalam simpul-simpul komunitas yang besar. Di dalam sejarah pertumbuhan populasi manusia itu lah, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Nabi dan Rasul, dan jumlahnya secara keseluruhan berbeda-beda di dalam wilayah. Salah satunya mengatakan jumlahnya sekitar 125 dan rasul, dan dua yang mengatakan sekitar 350.000 nabi dan rasul. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memutuskan bahwa dalam suatu tahapan pertumbuhan manusia cukuplah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kitab suci dan tidak perlu lagi menurunkan nabi dan rasul untuk menjelaskan kitab suci. Ibnu Aswad yang berusaha ta'ala untuk mata rantai kenabian pada nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian mengabadikan kitab suci nya dan berjasi untuk serantias menjaga kemurnian kitab suci, inna azza desfi. Kitab suci Al-Qur'an yang kita baca setiap hari ini terdiri dari 6.666 ayat. Hampir sebagian besar isinya, hampir seluruh seluruh isinya. Atau sebagian besar isinya adalah cerita-cerita sejarah. dari otak ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran Baik yang berhubungan dengan hukum pidana maupun yang berhubungan dengan hukum pidana Hadirin sekalian tidak pernah selesai. Usaha untuk menerangkan ajaran-ajaran Allah -ajaran Subhanahu Wa Taala dalam konteks buang dan waktu kita sebagai manusia, itu adalah usaha pembelajaran yang tidak pernah selesai. Ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi kita Ada faktor waktu, ada faktor ruang Dan juga ada faktor gangguan yang ada di sekitar kita semuanya Termasuk diantaranya adalah Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Iblis Boleh karena faktor-faktor ini Dan juga faktor-faktor keterbatasan manusia dari kita Di dalam kerangka ruang dari waktu itulah Maka usaha untuk menjadi seorang yang agamis itu adalah sebuah usaha pembelajaran yang tidak pernah selesai Oleh karena kita mengindahkan di dalam proses-proses itu maka Allah SWT menciptakan satu mekanisme internal di dalam pandangan ini yaitu mekanisme perbaikan berkesilanggungan yang disebut dengan mekanisme taubat. apakah kita baru saja melaksanakan dosa tidak ya. kita baru saja melaksanakan amal tapi dalam proses pelaksanaan amal ini mungkin sekali terselip banyak kekurangan maka dengan demikian taubat itu disifat itu mempunyai dua makna sekaligus satu makna adalah makna pelakuan dosa Maka, dalam nah, kita Dan kita bisa mengatakan bahwa cerita Nabi Yusuf seluruhnya, yang berawal dari sumur dan berujung di istana, itu adalah sebuah kisah tentang kolaborasi agama dan negara. Gimana? I Sebelum saya lanjutkan eh, fotografer berhenti Lapangkan dana Profisrah li sudri Wayasir amri Dan rendahkan na'udzah Ini dua dua orang yang setelah Tidak ada depression supaya mereka memahami apa-apa yang mengatakan supaya pesan bersampai pada mereka kuat lisanku ini lancar berbicara itu, itu doa ketika kita berada dalam mobil head-to-head tetapi apa doa Nabi Sulaidu? apa doa Nabi Sulaidu? Alhamdulillah Hubungan kita dengan Qur'an ini haruslah menjadi alat terus Hubungan pencarian ilham Marilah kita terus-menerus membuka Al-Qur'an dengan sebuah semangat hati dengan sebuah kesiapan pikiran untuk mendapatkan ilham-ilham baru begitu kita menghadapi situasi-situasi yang berbeda-beda baik pada skala individu atau skala kemarga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 Allahumma furu al wal-Muslimat, Allahumma Allahumma sabitna bil sabit dunia Allahumma alhumma. Allahum Allahum Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allah. Allah uh -huh. di dan imam Allah mensuruh ibadah dan menjahi